Euro, USD Bearish, waspadai aksi rebound. Bias harian pergerakan Euro, USD terlihat berada dalam kondisi Bearish dan jika diperhatikan harga Euro, USD sedang tertahan di sekitar area support.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 Sebaliknya waspadai jika harga euro USD terus bergerak ke atas dan menembus level 1.11370 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bullish ke atas menuju level berikutnya pada kisaran 1.11855. Sekian analisa forex untuk tanggal 1 April tahun 2022. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silahkan hubungi 081212